Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya bagian akan memberikan momen-momen spesial kit malam hari ini Dalam acara konser LIDA 2021 para sahabat ya Yang mana tentunya kesengan kita, idola kita tampil bareng malam hari ini para sahabat ya Kita lihat aja keunggahan dan tentunya ke pertama para sahabat ya Di sini Lesi Kejora sedang mencontohkan Uh, nyanyi dengan baik persahabat ya kepada salah satu peserta nih kita lihat, wow tentunya Dedek Lesti mengeluarkan suara emasnya persahabat ya di sini Dedek Lesti lagi contohin ke peserta nih wow ini luar biasa banget suara dari Dedek Lesti kecora membuat kita merinding persahabat ya mudah-mudahan malam hari ini Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan kelancaran amin ya Robbal alamin. Postingan tersebut dipost oleh akun Instagram Lesti Bilar dan sekolahnya Larni, yang mana di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan. Best Lesti Kejorak kalau lagi nyontohin ke peserta konser LIDA 2021, bersahabat ya. Banyak sekali komentar nih. Dari para fans ya, ini dari akun Instagram. Kirzia yang berkomentar. Best minta maaf dulu, izin dulu nggak bikin peserta down katanya ya Memang the best banget Lesti itu yang luar biasa banget ditunjukkan juga Tentunya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya, para sahabat ada momen spesial juga nih Ketika Lesti tentunya... Lagi komentar Pada sahabat ya Ke peselida nih Dari video Jawa Tengah Bisa ada momen kocak banget Bersama Rizky Bilar Pada sahabat ya Haduh Tentunya ada, ada aja Kelakuan dari Lesti Bila, Pada sahabat ya Bang Bila tentunya Mau interveksi ke belakang Dan dari Lesti di situ Tentunya mengejar abang bila persahabat ya sambil bilang tunggu kakek kata dengan adik-adik persahabat ya aduh sulit banget nih pokoknya malam hari kita bahagia disuguhkan vitamin-vitamin bahagia juga oleh idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga nih ada momen spesial banget ya ketika mau jalan untuk komentar tentunya Dede Oleski dirangkul oleh Rizky Bilar. Para sahabat. Ya aduh sosok banget ya mereka yang malam hari ini ya tentunya melihat kedekatan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar semakin kita bahagia dan bangga. Bahwa hubungan mereka benar-benar Tentunya sebentar lagi Melangsungkan acara pernikahan Mudah-mudahan Secepatnya juga kita mendapatkan Kejutan bahagia kabar baik Dari idola kesayangan kita Ada momen yang lebih bahagia banget persahabat ya LSD Kejora tentunya bilang Sayang lagi nih kepada Rizky pilar Tentunya Eh kenapa sayang Kata Deddy LSD para sahabat ya. di situ juga tentunya ada sebuah kalimat Gapson dituliskan oleh Lestri Jilai Galeri. Kenapa saya eh eh BTW kalau kakak pendengarannya tajam. Kalau dedek penciumannya yang tajam saling melengkapi ya bun katanya. Tentunya, Tentunya baru tampil aja kita sudah kasih kejutan bahagia oleh idola kita. Para sahabatnya mudah-mudahan malam ini kita membuat... Mudah-mudahan malam ini Lesti dan Rizki Bilar tampil memberikan kejutan bahagia lagi nih Buat kita semua para fans, tunggu saja cedukan vitamin selanjutnya dari Lesti dan Rizki Bilar Ini dulu informasi di malam hari ini pasal berbagai mana tanggapan kalian silahkan berkomentar ya Bami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh